Thank you. Ini baju? Ya buat sewa. kasih. gitu Terima kasih. Apa ucapan? Selamat datang. Terima kasih kerana datang. Oh. Ramai So, ini ya tadi في لوصفه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 Ya, selesai sudah acara memotong kek. Iya. Kita teruskan dengan acara siapa yang ingin bakal oke, okay, oke. Okay. Bersantai kita di hari ini. mama sama bapak. Assalamualaikum. Terima kasih kepada ibu bapak saya, karena, karena struggle untuk menjayakan majlis saya hari ini. Oke. Okay. Lepas tuh, kepada tetamu-tetamu yang lain datang, terima kasih juga, oke, sekian, makasih Oke, sama, itu saja Itu sejak. Oke. Makan-makan. Nah, hari ini, hari kawin si Pipi dengan Maria sekali, terbaik, mantap, sejauh. Apa? Sama pengantin baru. dan pasti ini Skrip. Oy, udah jauh, cok. <laughs> Nang <Anak laughs> lagi. Eh, Hai. Hai, Alicia. Aliyah. Hai Apa itu jam? Nah, mau makan. Hmm. Papa. Pap. Amat, amat, amat sih Amat. Alicia amat. Nah, sudah yang ngacau. Sudah turun. Simpan Simpan siapa, di mana si Ya Simpan celana tadi di dapur. ya, Nak? Ada Mana oh. oh, okay. Tidak sudah keknya. di bawah? Bye bye. Bye bye. Hmm. Bye. Subscribe masuk special benda ni. iya betul-betul nih saya hidup syamat nih oke okay. okay. Assalamualaikum selamat penghantian baru kepada anak-anak yang okay. Nanti, siapa nama Jangan lupa like,